Hai hai hai Satu ekor harimau Sumatera dengan kondisi sakit yang terperangkap kembali lepas Hingga saat ini belum ditemukan di bukit desa Pulau Sepang kecamatan Lawi Alas Aceh Tenggara Harimau ini belum sempat dievakuasi sebelumnya Pertanyaannya adalah harimau lepas dari jaring atau hilang dicuri Ini menjadi tanda tanya ucap salah satu warga Diketahui harimau ini sebelumnya ditemukan warga desa Pulau Sepang pada hari Rabu lalu Kegagalan evakuasi satwa sebelum hilang disebabkan karena harus menunggu kedatangan dokter hewan dari Banda Aceh yang jarak tempuhnya mencapai 12 jam perjalanan. Padahal satu ekor anak harimau yang sangat membutuhkan pertolongan ini harus segera dievakuasi. Kegagalan ini menurut warga atas kebijakan yang kaku oleh BKSDA dan BBTNGL. Kebijakan ini membuat harimau Sumatera lepas dari jaring yang sudah dipasang dan hingga hari ini belum ditemukan. Terkait ditemukannya Harimau Sumatera di wilayah perkebunan masyarakat pada tanggal 4 Januari di desa Pulau Sepang, warga merasa sangat kesal kepada petugas baik itu TNGL atau BKSDA sehingga harimau tersebut yang sudah diamankan dan dijaga di lokasi bisa tiba-tiba hilang. Lambannya penanganan dari petugas yang harus menunggu petugas dokter hewan dari Banda Aceh itu sehingga kami menduga harimau itu hilang dicuri. Karena secara akal sehat kita, tidak mungkin seekor anakan harimau yang diduga sakit tersebut bisa melepaskan diri dari jaring pengaman yang dipasang oleh petugas. Kami meminta kepada pihak aparat untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan hilangnya harimau yang dilindungi tersebut karena kelalaian dan lambannya penanganan oleh petugas terkait, ucap salah satu warga. Total populasi harimau di seluruh dunia sendiri tidak lebih dari 4.000 individu saja di alam. Sehingga perlu program konservasi serius agar subspesies yang tersisa tidak bernasib sama seperti Harimau Jawa, Harimau Bali, dan Harimau Kaspian. Semoga populasi mereka tetap terjaga agar generasi selanjutnya tetap bisa melihat kegagahan dan pesona dari Harimau. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kejadian serupa juga terjadi di mana harimau pemangsa manusia telah berhasil ditangkap di Muara Enim. Kepala BKSDA Sumatera Selatan mengatakan harimau yang berhasil ditangkap oleh tim satgas pemburu harimau Sumatera yang bertugas di kawasan Semendo akan dibawa ke pusat rescue harimau di Lampung. Rencananya harimau nya akan dibawa ke pusat rescue harimau Lampung, tapi itu juga belum pasti apakah ke Lampung atau Jakarta namun yang pasti akan dibawa ke pusat rescue harimau dulu untuk distabilkan, kata Kepala BKSDA Sumatera Selatan. Nanti di pusat rescue harimau, hewan tersebut akan ditangani oleh dokter harimau untuk diambil sampel spesiesnya, darah atau yang lainnya untuk dianalisa. Selain itu, dokternya juga akan melakukan pengamatan terhadap harimau tersebut, dan juga perilaku harimau. Dari hasil itulah nanti akan ditindaklanjuti terkait pelepasan harimau itu kembali ke habitatnya